pay network hasil per 24 jam 691200 rupiah Wow Halo sobatku semua kali ini akan saya bahas mengenai pay network yang akan segera booming dan menghasilkan uang digital penghasilan yang akan kita dapatkan melalui pay network akan kita bahas di sini tapi sebelum itu, untuk sobat-sobat semua, silahkan subscribe, tekan tombol notifikasinya, serta like, dan bagikan ke teman-teman apabila bermanfaat buat kalian. Oke, kita lanjut. Kali ini kita asumsikan 4 referral atau empat penambang di mana telah bergabung dalam tim untuk menganalisanya 0,20 pi per jam Untuk menjadi penambang dibutuhkan kode referral Untuk anggota-anggota yang mau masuk kode referral akan saya cantumkan di deskripsi Kita lihat ilustrasi Pinecrop di mana anda apabila menjadi anggota yang baru akan mendapatkan 0,12 Pai per jam Dan apabila Anda mengajak satu orang, Anda akan mendapatkan 0,025 Pai per jam Dan apabila orang kedua yang ikut menjadi anggota Anda, Anda akan mendapatkan 0,025 Pai per jam dan apabila orang ketiga yang mengikuti Anda menjadi anggota Maka Anda akan mendapatkan 0,025 Pai per jam Maka total yang akan kita dapatkan adalah 0,20 Pai per jam Perhitungan hasil per 24 jam adalah 0,20 dikali 24 jam sama dengan 4,8 pi kita asumsikan satu psi sama dengan 10 dolar. Kita akan mendapat 4,8 psi itu setelah kita menekan tanda petir. Maka setelah tanda petir kita tekan, maka akan kita lanjutkan penambangan berikutnya. Namun isu yang beredar yang saya dengar satu psi adalah 40 sampai 100 dolar ini kita umpamakan satu pay 10 dolar saja perhitungan hasil per 24 jam sama dengan 4,8 pay dikali 10 dolar maka akan kita dapatkan 48 dolar per 24 jam 48 dolar ini akan kita dapatkan dari hasil penambangan kita Kita asumsikan 1 dolar sama dengan 14.400 Maka perhitungan hasil per 24 jam adalah 48 dolar dikali 14.400 sama dengan 691.200 per 24 jam Itulah hasil penambangan kita yang akan kita dapat dalam waktu 24 jam. Jadi hasil perharinya jika kita hanya memiliki empat orang referral saja mencapai 691200 Bayangkan saja jika kita memiliki banyak referral, berapakah pay per jam dan hasil rupiah per hari itu akan kita miliki setelah kita mendapatkan banyak Pamperal atau tim. Oke sobatku semua, itulah tadi Pay dan Pay ini akan secepatnya action karena apabila Pay sudah mulai action maka akan Pay Network ini bisa kita tukarkan dengan rupiah. Oke sobatku semua, demikian saya jelaskan secara singkat mengenai Semoga kita sukses bersama Dan apabila teman ingin mengikuti Pai Kode Referral Saya cantumkan di deskripsi Salam sehat, salam bahagia, salam sukses bersama